Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Badan Pelayan Majelis Jemaat GKI Penelkotraja menyampaikan selamat hari minggu, selamat beribadah bagi warga jemaat GKI Penelkotraja yang beribadah di gedung gereja, dan segenap umat kristiani yang sementara mengikuti badan ini secara live streaming. Warta jemaat pada hari ini Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi pelayanan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan hormat kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, Pembinaan dan pembekalan Majelis Jemaat periode tahun 2022-2027 dilaksanakan pada tanggal 17, 18, dan 19 Maret. Di gedung kerja peniel mulai pukul 8 pagi sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Semua Majelis Jemaat periode 2022-2027 wajib mengikuti kegiatan pembinaan dan pembekalan. Badan Pelayan Majelis Jemaat menyiapkan surat permohonan dispensasi bagi Bapak-Ibu atau Ibu Majelis Jemaat baru yang membutuhkan. Ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus, yang pertama Ibadah Minggu Sengsara 1 pada tanggal 27 Februari tahun 2022. Ibadah Minggu Sengsara 2 tanggal 6 Maret tahun 2022. Ibadah Minggu Sengsara ketiga tanggal 13 Maret. Ibadah Minggu Sengsara keempat tanggal 20 Maret. Ibadah sengsara minggu kelima tanggal 27 Maret, ibadah minggu sengsara ke-6 tanggal 3 April dan ibadah minggu sengsara ke-7 tanggal 10 April. Sedangkan ibadah penutupan kateksasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 April pukul 16.00 atau jam 4 sore. Dan bertempat di gedung gereja. Peneguhan Sidi baru dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 April waktu atau pukul jam 9.00 waktu Indonesia Timur Sedangkan ibadah Jumat Agung Memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus Dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 15 April Pada pukul 09 waktu Indonesia Timur perjamuan Kudus tanggal 15 April Dilaksanakan dua kali perjamuan Kudus pertama Pada pukul 13.00 Atau jam 1 siang Sedangkan perjamuan Kudus kedua Dilaksanakan pada pukul 16 atau jam 4 sore untuk tertib dan hikmat jalannya perjamuan kudus, mohon Bapak Ibu untuk tidak membawa anak-anak pada ibadah perjamuan kudus. Mohon anggota Sidi Jemaat agar mempersiapkan diri dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bagi jemaat yang belum Sidi, disarankan untuk mengikuti ibadah pukul 9 pagi. Dan kemudian mohon Majelis Jemaat menginventarisir anggota Sidi Jemaat di masing-masing week mereka yang sakit dan lanjut usia untuk dilayani perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit data dari masing-masing week diserahkan kepada Ibu Penatua Telmanumberi selambat-lambatnya tanggal 11 April tahun 2022 mohon majelis jemaat agar mempersiapkan diri dan mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus malam puji-pujian menyambut Fajar Pasca akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 April pada pukul jam 6 sore bertempat di lapangan Cikombong Kota Raja. Ibadah Fajar Pasca pada dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 April pada pukul 04.00 ini hari waktu Indonesia Timur bertempat di lapangan Cikombong Kota Raja. Ibadah Pasca pertama pada hari Minggu tanggal 17 April dilaksanakan pada pukul 9 pagi dan pukul 16.00 atau jam 4 sore. Ibadah Pasca kedua pada hari Senin tanggal 18 April 2002 pada waktu pukul 09 waktu Indonesia Timur sekaligus dilaksanakan pelayanan baptisan kudus. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang akan membawa anak-anaknya atau saudara untuk dibaptis agar mendaftar melalui Majelis Jemaat WIK setempat sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Selanjutnya Majelis Jemaat week menyerahkan data kepada urusan pembinaan jemaat. Kemudian pengembalaan baptisan kudus pada hari Senin dan Selasa tanggal 11 dan 12 April pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur di Gunung Serbaguna, Lauren Songgimano. Demikian penyampaian kami atas perhatian Bapak Ibu Saudara diucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, informasi peribadahat. Kepada yang terhormat, para pelayan firman, pelaksana harian Majelis Jemaat, Koronatan Majelis Jemaat Week 1 sampai Week 16, Koronatan Urusan PI, PJ, Diakonia, Ekubang, Pendidikan KPKC, Ketua Badan Pelayan Unsur Jemaat PKB, PW, PAM, dan PAR, Badan Musik Gereja, Tim Multimedia, PLT Kepala Tata Usaha, dan seluruh warga Jemaat Peniel. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan Instruksi Wali Kota Jayapura nomor 2 tanggal 4 Februari tahun 2022 tentang peningkatan langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di wilayah kota Jayapura dan berdasarkan Rapat Badan Pelayan Majelis Jemaat pada Biston tanggal 4 Februari 2022 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Ibadah keluarga dan ibadah unsur-unsur jemaat week 1 sampai week 16 selama bulan Februari tahun 2022 untuk sementara diatirakan sampai ada pemberitahuan kembali. Warga jemaat agar membangun persekutuan keluarga dengan beribadah di rumah masing-masing. Ibadah gabungan unsur-unsur jemaat dapat dilaksanakan di gedung gereja atau gedung serbaguna dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Ibadah hari minggu tetap dilaksanakan seperti biasa. Pada pukul jam 6 pagi, pukul 9 pagi, dan jam 4 sore dengan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan keteksasi tetap berjalan sesuai jadwal pembelajaran dengan protokol kesehatan yang ketat. Dari BPMJ GKI Penelkota Raja, Perihal imbauan Isi himbauan. Dihimbau kepada jemaat untuk tidak membuang dan atau meninggalkan sampah di dalam gunung gereja seperti bungkus makanan, minuman, permen, tisu atau pinang. Karena gereja adalah bait Allah yang harus kita jaga kebersihan dan kekudusannya dan buanglah sampah pada tempatnya. Dihimbau kepada para ibu dan remaja putri, para kaum perempuan untuk memperhatikan etika berbusana saat beribadah dan diharapkan tidak menggunakan celana panjang dan atau busana yang kurang santun. Marilah kita menyenangkan hati Tuhan saat beribadah dengan menggunakan pakaian yang santun, sebab tubuh kita adalah bait Allah, baiklah kita menjaga kekudusannya. Dihimbau kepada segenap jemaat kota Raja, terutama yang menempati lantai dua, bahwa di bagian lantai yang sama, lantai dua, terdapat toilet yang dapat digunakan sehingga tidak perlu lagi ke lantai satu. Dari pemerintah Kota Jayapura, perihal pemberitahuan pencetan sipil masal dan nikah masal. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil akan melakukan pelayanan kesehatan sipil masal yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari tahun 2022. Terkait dengan pendaftaran dan kelengkapan syarat administrasi yang harus dilengkapi, dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Jayapura pada bidang pelayanan pencatatan sipil selambat-lambatnya tanggal 14 Februari tahun 2022. Dalam rangka persiapan pencetan nikah masal oleh Dinas Dispenduk Capil, Kota Jayapura, maka dengan ini dibuka pendaftaran nikah massal bagi pasangan yang belum nikah gereja. Untuk itu, formulir dapat diambil di tata usaha gereja setiap hari kerja dan dikembalikan paling lambat pada hari Kamis, tanggal 17 Februari tahun 2022. Informasi selanjutnya akan disampaikan saat pengembalian formulir. Demikian atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Yang berikutnya dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Jayapura, Perihal Pengumuman Pendaftaran Putra Putri Parwisata Kota Jayapura Tahun 2022. Sehubungan dengan akan dilaksanakan pemilihan Putra Putri Parwisata Kota Jayapura Tahun 2022, maka dengan ini kami mohon dukungan dari Ketua Majelis dan PHMJ Majelis Jemaat GKP Kota Raja, dan demominasi gereja di Tanah Papua yang ada di kota Jayapura untuk membacakan perihal pendaftaran pemilihan putra-putri wisata tahun 2022. Terkait info persyaratan dapat dilihat pada lampiran surat ini. Persyaratan Yang pertama, laki-laki dan perempuan warga Indonesia lebih diutamakan adalah putra-putri asli Portumbay. Kedua, belum menikah Ketika berumur 19 sampai 23 tahun, 23 tahun pada saat malam penobatan dengan melampirkan kartu pelajar, KTP atau kartu mahasiswa. Tinggi badan minimal 165 cm untuk wanita dan 170 cm laki-laki. Sehat jasmani dan sehat rohani, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, lancar dalam berbahasa asing menjadi nilai tambah, mampu mempresentasikan keindahan pariwisata di Kota Jayapura, mandiri dan berinisiatif bebas narkotika dan obat-obat terlarang, rokok dan minuman keras. Memiliki karakter moral dan kepribadian yang baik, aktif dalam bersosial media. Memasukkan satu buah pas foto ukuran 5R, cost up, tampak depan, dan dua buah pas foto ukuran 5R, seluruh badan tampak depan dan samping. Formulir pendaftaran serta informasi teknis lainnya disilakan menghubungi panitia pada Dinas Parusata Kota Jepura, Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi penanggung jawab di 0812 atas nama Johana Karuna, SPDMA. Yang berikutnya, Bapak-Ibu Jemaat dari PT. Tirta Kencana Tatawarna Warna, Afian Group. Isi pengumuman, kami PT. Tirta Kencana Tata Warna Avian Groups, perusahaan distribusi terkemuka skala nasional dengan 102 cabang di seluruh Indonesia, membuka kesempatan bagi Anda untuk mengisi posisi Kepala Administrasi. Dengan persyaratan wanita usia maksimal 35 tahun, minimal D3 atau S1 ekonomi atau teknik industri dengan IPK minimal 3,0. Pengalaman kerja di bidang administrasi dan finance, accounting minimal 1 tahun dan lebih diutamakan menguasai program Microsoft Office Word dan Excel. Mampu bekerja dengan detail dan cekatan, serta memiliki komunikasi yang baik, disiplin, jujur, tegas, dan bertanggung jawab. Calon pelamar bertempat tinggal atau berdomisili di cabang setempat. Penempatan cabang sebagai berikut, yaitu di Kabupaten Merauke. Bagi yang dia terpilih, disediakan paket termurasi, yaitu gaji pokok, tunjangan, bonus tambahan, dan termasuk asuransi. Berikutnya dari REI Jayapura. perihal perubahan jadwal siaran ibadah gereja. Bahwa sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh REI Jayapura, siaran langsung ibadah minggu pada tanggal 13 Februari yang seharusnya dari gereja GKI kotaraja Kota Raja, namun mengalami perubahan, yakni siaran langsung ibadah minggu pagi dari jemaat GKI Betel Genyem. Berkaitan dengan ada perkunjungan Ketua Senode GKI di Tanah Papua. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Yang berikutnya dari pemerintah kota Jayapura, perihal penyampaian instruksi wali kota Jayapura. Isi instruksi merujuk pada instruksi wali kota Jayapura nomor 2 tahun 2022 tentang peningkatan langkah pencegahan dan penanggulangan coronavirus disease. Di wilayah kota Jayapura disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembatasan jam operasional atau jam kerja dimulai pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 21 malam atau jam 9 malam. Tidak melakukan aktivitas di luar rumah di atas pukul 21 atau jam 9 malam. Mentati protokol kesehatan penanganan COVID-19 dengan tetap melakukan upaya pencegahan dini secara mandiri dengan tidak bersentuhan, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, serta menggunakan hand sanitizer. Setiap orang yang berusia enam tahun ke atas diwajibkan mengikuti vaksinasi, vaksinasi kecuali bagi mereka yang dinyatakan komorbid dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah. Pembatasan jumlah umat yang dapat beribadah di tempat ibadah maksimal 50% dari kapasitas atau daya tampung gedung atau tempat ibadah. Mempersingkat waktu ibadah dari waktu normal atau waktu biasanya, ibadah dapat dilakukan secara virtual atau online disampaikan kepada seluruh jemaat, untuk tetap mentati protokol kesehatan penanganan COVID-19, menjaga jarak dengan menteri kursi yang telah disediakan untuk ditempati. Jemaat sebagai bagian dari warga kota Jayapura wajib mengindahkan instruksi yang ada. BPMJG Kepindal Kota Raja mengimbau kepada segenap jemaat Kepindal Raja, selama beribadah, masker tetap digunakan. Demikian juga para pemandu, lagu atau song leader, atau pengisi pujian harus tetap memakai masker. Dan setelah ibadah selesai, baiklah kita menenangkan hati dalam saat teduh. pelayan akan memberi salam kepada jemaat, setelah itu barulah jemaat dapat keluar dari gedung gereja secara tertib dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan pengalaman COVID-19. Yang telah melayani pada, dan akan melayani pada ibadah hari ini, ibadah pada pukul 6 jam 6 pagi, dilayani oleh Pendeta E.G. Kualepa STH, beliau adalah Ketua majelis Jemaat GKI Diaspora, Kota Raja Dalam. Ibadah pukul 9, akan dilayani oleh Pendeta Sahat Situmeang, Emis beliau adalah pelayan dalam Jemaat GKI Diaspora, Kota Raja Dalam. Ibadah pukul 16 atau sore, akan dilayani oleh Pendeta Petrus Imulyane STH, beliau adalah pelayan yang ditempatkan di Sinode GKI di Tanah Papua. Demikian, warta jemaat ini selamat beribadah, tetaplah mentaati protokol kesehatan penanganan COVID-19, dengan tetap menjadi pemutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan berkati hidup, kerja, dan pelayanan kita pada pekan kerja yang baru. Shalom. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita siapkan hati dan kita beribadah kepada Tuhan Untuk itu dimohon jemaat berdiri, kita akan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 11 Ayat 1 dan ayatnya yang kedua, nyanyian rohani nomor 11 ayat 1 dan ayatnya yang kedua Jemaat kita beribadah Pertolongan kita yaitu nama Allah Yang menjadikan langit dan bumi Yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya Dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya Salam dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita puji Tuhan dalam nyanyian rohani 9 Nyanyian Rohani 9 ayat 1 2 dan 3 Hai kau Tuhanku yang maha mulia dan sumber ayat muliakanlah dia segala tempat yang rumahnya terang, yang maha Ya Allah Esa Penabur berkah Terima Segala jemaah Kuasa dan hikmat Syukur bagimu Ya pokok se ma Tuhan. Mari kita siapkan nyanyian rohani 142. 142. Kita akan nyanyikan ayat yang pertama setelah kita berdoa. Dan ayat yang Kedua, kita nyanyikan setelah kita mendengar berita pengampunan dosa. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kepadamu ya Tuhan kami persekutuan umatmu jemaat GKI Peniel Kota Raja. Kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau menyertai kami dengan berkat-berkat kehidupan, kesehatan, kekuatan Engkau juga menyertai kami dengan hikmat Tuhan, sukacita dan berbagai kebahagiaan, kebahagiaan hidup. Engkau memelihara kami dengan kasih sayang Tuhan. Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Begitu indah kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk kami menikmatinya. Tetapi sebagai umat percaya kepadamu Tuhan, kami sadar kami sadar bahwa kami sudah banyak sekali melakukan dosa dan pelanggaran. Dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan, yang begitu banyak itu kami lakukan melalui buah-buah pikiran kami. Melalui hati kami, perasaan-perasaan kami kepada teman kami, kepada sesama kami. Sikap hidup kami, bahkan perbuatan-perbuatan kami, semua dosa dan kesalahan kami itu sangat menyakiti hati Tuhan dan Engkau murka kepada kami. Kami sadar itu, ya Bapak. Untuk itulah, ya Bapak, kami mohon ampun dari salah dan dosa kami. Kami sudah berdosa kepadamu, Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan. Kuduskanlah hidup kami bagimu ya Bapa. Dan izinkanlah kami menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Bapa dalam Yesus Kristus. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus. Amin. 142 ayat pertama. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia, lepaskan hambaMu. mu Jemaat kekasih Tuhan. Tuhan sudah mendengar permohonan pengampunan dosa. Karena kita sudah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan itu bermurah hati, ia mau mengampuni salah dan dosa kita. Sebagai bukti bahwa Tuhan mengampuni salah dan dosa kita, dengarlah berita pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Kita aminkan itu dalam nyanyian Rohani 142 ayat kedua Ya Yesus dengarlah seruan hatiku, lengkapkan aku yang lemah, zabitlah skarmu. Jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Untuk itu, kami undang jemaat bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru untuk kita lakukan dalam kehidupan kita di minggu ini terambil dari Mazmur 34 Ayat 13 sampai 17 dengarlah hukum Tuhan marilah anak-anak dengarkanlah aku takut akan Tuhan akan ku ajarkan kepadamu siapakah orang yang menyukai hidup yang mengingini umur panjang dan menikmati yang baik Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Demikian hukum Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan Firman Tuhan untuk kita renungkan di minggu ini terambil dari Yehezkiel Yehezkiel 28 ayat 11 sampai 19 Yesaya 28 ayat 11 sampai 19. Mari sebelum kita membacanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, Engkaulah sumber hidup bagi kami. Dan firman-Mu lah yang menghidupkan kami Kami dalam persekutuan dengan Engkau di pagi hari ini Tuhan di rumah-Mu yang kudus Kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan Sebelum kami mendengarnya Kami mohon rohmu yang kudus menerangi hati pikiran kami supaya dengan hikmat Tuhan kami mampu memahaminya dengan baik tetapi juga kami mampu untuk melakukan firman ini kuduskan kami semua yang hadir ini Tuhan dan kuduskan juga hambamu yang menyampaikan firman ini terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus amin Yehezkiel 28 Ayat 11 sampai 19 Nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia Ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus Dan katakanlah kepadanya Beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspir merah, krisolit dan yaspir hijau permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat keruk yang berjaga di gunung kudus Allah engkau berada. Dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan keruk yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulemparkan, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendasyatkan dan lenyap selamanya engkau. Demikian jauh Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus dengan segala firmannya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan kita akan mengiringinya dengan memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 158 158 Sementara kita menyerahkan persembahan kita Dengarlah firman Tuhan Sebab jika kamu rela memberi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 Oh, God. Jemaat yang dikasihi Tuhan bersama persembahan yang telah diberikan oleh jemaat terdapat beberapa keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan khusus yaitu sebagai berikut Pengucapan syukur sebanyak 22 amplop, perpuluhan sebanyak 23 amplop, hut PI sebanyak 2 amplop Nama-nama keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan khusus dapat dilihat pada informasi jemaat Nil Kota Raja. Atas nama Badan Pelayan Majelis Jemaat, disampaikan terima kasih kepada jemaat yang telah menopang pelayanan dengan pemberian persembahan. Tuhan memberkati. Mohon didoakan oleh pelayan. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa menyerahkan persembahan kita. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau adalah sumber hidup bagi kami, Engkau adalah sumber kekuatan, Engkau adalah juga sumber berkat-berkat bagi kami, Tuhan. Dan apabila di rumahmu yang kudus ini kami menyerahkan persembahan-persembahan kami kepadamu. Semua persembahan ini, Tuhan, sebagai tanda syukur kami kepadamu. Sebab Engkaulah yang telah mencurahkan berkat-berkat kehidupan bagi kami. Engkau yang telah membuat kami berhasil, sukses, dan mendapat keuntungan-keuntungan. Di dalam berbagai pekerjaan kesibukan di dalam bisnis kami Tuhan, dalam berbagai aktivitas kami, Engkau juga yang telah membuka peluang-peluang supaya kami boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Persembahan kami ini juga Tuhan sebagai tanda bahwa kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebagai persembahan kami yang kudus, yang sejati Tuhan kiranya pakailah seluruh kehidupan kami Hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Baik dalam susah kami, dalam senang kami Baik di dalam kami mengalami berbagai kebahagiaan-kebahagiaan hidup Tetapi juga ketika kami mengalami berbagai penderitaan Tuhan pakai hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi juga untuk kebaikan-kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkatilah persembahan ini. Supaya bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan, baik melalui aras sinode, aras klasis, tapi juga melalui jemaat GKI Peniel Kota Raja ini. Terima kasih Bapak di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi Mari kita kembali kepada pembacaan Firman Tuhan tadi Yehezkiel 28 Ayat 11 sampai 19 Tema renungan yang saya berikan untuk kita renungkan di hari ini Adalah kesempurnaan dan keindahan Melahirkan malapetaka Kesempurnaan dan keindahan melahirkan malapetaka Bisa ya Bapak Ibu Harusnya kesempurnaan, keindahan, kesuksesan itu melahirkan kebahagiaan, melahirkan sukacita, begitu Kesempurnaan, keberhasilan, keindahan itu mendatangkan berkat seharusnya Tapi ini tema kita, kesempurnaan dan keindahan itu melahirkan malapetaka Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Bapak ibu saudara kekasih Tuhan seperti malaikat Lucifer di sorga Dia itu adalah malaikat yang sempurna Malaikat yang berhikmat Malaikat yang paling indah Dan Tuhan Allah memberikan dia anak buah Dua pertiga dari isi surga, malaikat-malaikatnya itu banyak sekali. Tetapi karena dosa kesombongan mulai muncul di situ, kalau orang terlalu dipuja, di, diagung-agungkan, lama-lama dia ingin berkuasa. Bapak ibu, lama-lama dia ingin menjadi tuhan. Itulah yang terjadi juga di Taman Eden. Adam dan Hawa juga ingin menjadi sama dengan Tuhan Allah. Itulah dosa kesombongan. Di peristiwa Menara Babel juga begitu. Dosa kesombongan manusia itu dia muncul juga di sana. Dia membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit Tujuannya supaya dia terkenal dan dia mampu mengalahkan seluruh isi dunia Bahkan dia bisa menyamai Allah Itulah dosa kesombongan Bapak Ibu Saudara Nah dosa kesombongan ini digambarkan di dalam dunia real, dunia nyata Yaitu di daerah Tirus Tirus itu daerah pelabuhan Bapak Ibu Saudara, daerah pelabuhan di pantai finisia, dan tirus itu kota perdagangan seperti kota Jakarta begitu. Jadi simpang siur itu kapal-kapal ya, berdagang di situ. Nah, tirus itu menjadi daerah kaya raya makmur dan sangat indah, karena memang rajanya itu. Dia seorang yang ahli, berhikmat Dia ahli dalam perdagangan Dia juga ahli di dalam apa namanya desain-desain bangunan-bangunan Dan dia sangat terkenal, dia cerdas, dia penuh hikmat Dia ahli dalam, dalam berbisnis Otomatis dia semakin kaya Begitu dan tirus itu menjadi pusat perhatian dunia Nah Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan Bagian firman ini menubuatkan bahwa Tirus itu akan jatuh Raja tirus akan jatuh Akan binasa Akan dibakar habis oleh Tuhan Kemuliaannya akan lenyap Kejayaannya akan sirna Kesempurnaannya akan lenyap ia jatuh dari keindahannya. Itulah yang digambarkan dalam pembacaan kita. Mengapa tirus itu bisa jatuh dan hancur lebur? Coba kita baca ayat 17. Ayat 17 dia katakan begini. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Rupanya kesombongan Bapak Ibu Saudara, ia jatuh. Ya. Pelajaran penting dari kejatuhan Raja Tirus ini Bapak Ibu Saudara, kita wajib mewaspadai dosa yang tertua ini, dosa kesombongan. Dosa kesombongan inilah yang telah menjatuhkan malaikat ke bumi, ya ke alam raya ini Bapak Ibu Saudara Nah coba Bapak Ibu Saudara kita renungkan ke dalam kehidupan kita setiap hari Keunggulan-keunggulan apa Kehebatan-kehebatan apa yang ada pada kita Yang membuat itu menjadi hancur Akibat kita punya kesombongan Keunggulan-keunggulan apa yang membuat kita bisa jatuh Kehebatan-kehebatan apa yang kita miliki Justru itu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa Jatuh ke dalam penderitaan dan habis lenyap Saya mau kasih contoh saja Supaya lebih real Terkadang Bapak Ibu Saudara Predikat-predikat kita Gelar pendidikan kita yang tinggi Bisa membuat kita jatuh Sama seperti Raja Tirus itu Tirus dikatakan orang berhikmat Orang cerdas Ahli berdagang Ahli bisnis Tapi karena keahliannya itulah dia jatuh Karena dikuasai Kesombongan itu Bapak Ibu Saudara Orang yang cerdas, orang yang punya predikat yang tinggi Bapak Ibu Saudara Karena kita disanjung tinggi oleh orang Oh Bapak itu dia hebat, dia pintar sekali Dia luar biasa, dia tahu segala-galanya Kalau banyak orang puji dia seperti itu Bapak Ibu Saudara bagaimana hatinya Hatinya akan tersanjung Ya toh Hatinya akan tersanjung Kepalanya semakin be besar Lalu dia apa Dia ingin mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi Otomatis seperti itu Dia ingin mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi Daripada yang sudah dia miliki Disitulah letak kejatuhannya Kesombongan hati manusia yang ingin melebihi dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia Dia sombong, dia tidak menakar apa yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada dia Dia ingin lebih, akhirnya dari situlah dia mulai jatuh Orang pintar, dia bisa dengan kepintarannya menipu orang Percaya tidak? Orang yang ahli hukum Dengan keahliannya Dia bisa memutarbalikan Fakta-fakta hukum Si terdakwa yang harusnya bebas Bisa saja Hukumannya menjadi lebih berat Karena dia ahli Tuh. Seorang pakar ekonomi Dengan kepakarannya bisa dia utak atik itu ekonomi Dan di mata orang Oh iya benar Padahal di belakangnya ada permainan ya. Orang pintar Dia bisa melakukan hal yang buruk Karena apa? Karena dia tidak berhikmat Karena Tidak punya uang mau atur bagaimana Tidak bisa atur orang Orang punya jabatan tinggi Uang banyak sudah dia bisa atur orang Sesuka hatinya Dan disitulah letak kejatuhannya Bapak ibu saudara Jabatan gereja Pendeta, penetua syamas Kalau kita Tidak berhikmat kita bisa saja Menganggap orang ah Kau itu jemaat biasa, kau banyak dosa Bisa merendahkan orang Padahal tidak tahu kalau dirinya juga ada banyak dosa dan kesalahan Kan begitu toh Jadi apa yang melekat dalam diri kita Bapak Ibu Saudara Itu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa kesombongan Dan membuat kita juga hancur dalam kehidupan ini kepada nona-nona dan pemuda-pemuda, Tuhan sudah menganugerahkan kecantikan dan ketampanan kepada saudara-saudara. Kecantikan seorang gadis pasti senang, dong! Kalau punya wajah yang cantik, ya ibu-ibu punya wajah yang cantik senang. Apalagi ditambah dengan apa make up yang lebih modern lagi dari make up itu apa namanya? filter. Ya. Coba ibu-ibu lihat di TikTok itu. Semua perempuan di TikTok itu cantik semua. Kalau diselidiki kenapa cantik? Karena make up. Karena karena filter tadi, teknologi kecantikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kecantikan itu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa Kita punya kecantikan sendiri Orang puji kita, orang senang dengan kita Tapi ingat Bapak Ibu Saudara Orang juga akan berusaha untuk menghancurkan kita Ini kita harus hati-hati Terlebih nona-nona, pemuda, pemudi Hati-hati dengan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada Saudara Jangan gampang dirayu, jangan gampang dipuji Orang memuji, orang merayu itu wajar-wajar saja Tapi jangan kita menjadi kepala besar Jangan sampai kita menjadi tersanjung Kita lupa diri Bahwa kecantikan, kegantengan itu adalah milik Tuhan Bukan milik pribadi kita Bapak ibu saudara coba lihat bunga-bunga di bunga-bunga di Padang ya, indah sekali ya. Bunga mawar, bunga melati apa semua indah semua. Gunung-gunung kalau kita pergi ke Skyline sana, kita lihat dari atas itu begitu indah itu pemandangan, laut, ada gunung, ada pantai. Itu apa semua keindahan itu Bapak Ibu Saudara. Itu adalah gambaran cerminan kemuliaan Tuhan, keindahan Tuhan. Nah begitu juga dengan kecantikan Kecantikan yang kita miliki Kegantengan yang kita miliki Itu juga cerminan dari kemuliaan Tuhan Jadi kita harus menjaganya dengan baik Kita menjaganya, memeliharanya untuk kemuliaan Tuhan Bukan untuk kita punya diri Lebih, lebih, lebih senang, lebih bangga lagi Kalau kita terlalu bangga Bahkan sampai kita lupa diri Ya, Justru kecantikan itu yang akan menghancurkan hidup kita Peringatan buat nona-nona ya, Nyong-nyong yang ganteng Jangan salah memanfaatkan kecantikan dan kegantenganmu ya. Sebab itu milik Tuhan Pakailah untuk kemuliaan Tuhan Bapak ibu saudara kekasih Tuhan Kita harus lebih berhati-hati Coba kita lihat ayat 18 Ayat 18 berkata begini, Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu dan akan memakan habis engkau dan kubiarkan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu Semua diantara bangsa-bangsa yang mengenal engkau Kaget melihat keadaanmu Akhir hidupmu mendasyatkan dan lenyap selamanya engkau Bapak ibu saudara dari kedudukan yang tinggi yang mulia Menjadi orang yang tidak ada apa-apanya itu sering terjadi dalam kehidupan kita manusia Bapak Ibu Saudara Karena apa? Karena tidak berhikmat Seorang artis ketika dia masih muda, energik, Uang begitu berlimpah banyak kekayaannya Dia pakai uang itu untuk foya-foya Dia pakai uang itu juga untuk oplas-oplas Tahu Bapak Ibu oplas apa? operasi plastik. Ya, itu kan mahal itu. Oplas kiri, oplas kanan. Setelah dia jatuh sakit, setelah dia sudah tidak tampil lagi, ya, di televisi dalam perfilman, dalam hiburan, dia jatuh sakit, dia menderita, dia minta-minta. Dia minta kepada Megawati, dia minta kepada Jokowi. Miskin, sudah jatuh miskin Menjadi peminta-minta Karena apa? Karena Karena tidak berhikmat Jangan seperti itu Bapak ibu saudara Itu namanya Kita Popularitas kita itu Justru menghancurkan hidup kita Karena kita di, disanjung oleh popularitas, oleh kemuliaan kita. Ya, kita di kita bangga-banggakan, kita disanjung. Glamour, kalau dalam bahasa Alkitab tadi dikatakan, hikmatmu hancur karena semarakmu. Semarak itu artinya sama dengan popularitas. Semarak sama dengan apa namanya, viralkah? Pokoknya orang semua puji-puji dia. Hikmatmu, maksudnya kecerdasannya, kepandaiannya itu dihancurkan oleh popularitas karena populernya sehingga akal sehatnya hilang. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, hidup kita harus penuh hikmat, Bapak Ibu saudara. Apa yang kita miliki dalam hidup ini, harta. Jabatan, kecerdasan, kepandaian, kemuliaan, popularitas, kehormatan, nama baik itu semua berasal dari Allah. Itu semua berasal dari Allah, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan, dan kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang kita miliki itu, kalau kita sadari dengan baik, itu adalah titipan Tuhan. Titipan Bapak Ibu. Bukan kita punya, tapi itu titipan. Kalau titipan itu kan harus dijaga toh. Dijaga, dirawat, ya dipakai untuk melayani Tuhan. Itu kalau titipan, karena suatu saat diambil lagi oleh Tuhan. Tuhan ambil lagi. Jabatan kan tidak selamanya. Suatu saat akan diambil orang. Jadi selama kita dititipi jabatan oleh Tuhan, pakai itu untuk melayani Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jangan sampai nanti setelah kita turun dari jabatan lalu cerita orang di belakang justru negatif. Bapak itu dulu waktu dia menjabat itu, dia punya pelit apa. ya eh. Cerita yang buruk di belakang hari. Tidak boleh seperti itu, apa yang Tuhan berikan, karunia-karunia apa yang Tuhan berikan pada kita pada saat ini mari kita pakai itu untuk kebaikan-kebaikan. Melayani Tuhan untuk menolong orang lain Bapak Ibu Saudara. Dan kalau titipan itu diambil kembali oleh Tuhan kita harus menyerahkannya dengan rela, jangan kita kecewa dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih Tuhan, di dalam kita bekerja, di dalam kita berbisnis, di dalam kita melayani, ya, di dalam kita memimpin atau melakukan apa saja, Bapak, Ibu, Saudara, ingat, dasarnya adalah kita bekerja dengan kerendahan hati. Jangan kita melakukannya dengan ketinggian hati atau kesombongan, sebab itu akan menjatuhkan hidup kita. Kita harus mengerjakannya dengan kerendahan hati, ya, dengan cara kita menjadikan Tuhan adalah fokus dalam hidup kita. Bukan diri kita yang menjadi fokus, tapi Tuhan harus menjadi fokus dalam hidup kita. Kalau Tuhan menjadi fokus dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan seperti Raja Tirus ini kita akan dipakai oleh Tuhan sampai Tuhan pakai sampai Tuhan panggil kita. Lagu yang terkenal itu sempat terkenal itu hidup ini adalah kesempatan. Toh, hidup ini adalah kesempatan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tapi ketika aku sudah tidak kuat bahkan sudah tidak ada lagi, no problem, hidup ini sudah menjadi berkat. Kan begitu. Ya. Doa itu saya suka karena syairnya itu syair doa. Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih, Tuhan, mari kita fokus kepada Tuhan. Jangan fokus untuk kemuliaan diri sendiri. Maka Tuhan Yesus akan selalu menyertai, memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Mari kita Bangkit berdiri Kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita Dan setelah itu nanti kita aminkan itu dalam Nyanyian rohani satu Nyanyian rohani satu Mengaminkan pengakuan iman percaya kita Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan Di segala zaman dan di segala tempat Kita mengaku kepercayaan kita Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria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 Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selamanya. Dipersilahkan duduk kembali Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus Kembali kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan Dan kami bersyukur sebab rohmu yang kudus Ada hadir dalam peribadahan kami Sejak awal hingga saat ini Kami bersyukur kepadamu Tuhan Ketika kami merenungkan firman Tuhan kami sedikit demi sedikit mampu untuk memahami firman-Mu Tuhan tolong biarlah bagian firman Tuhan ini menjadi contoh teladan bagi kehidupan kami Tuhan Supaya hidup kami hanya fokus kepada Tuhan saja Kami hanya mau memuliakan nama Tuhan Kami tidak mau memuliakan diri sendiri Pakailah hidup kami Bapak untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tetapi juga menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan Terima kasih Bapak, Bapak dalam Yesus kami Selaku persekutuan umatmu jemaat GKI Peniel Kami memohon kepadamu Tuhan engkau hadir di dalam setiap kehidupan warga jemaatmu Di dalam kehidupan rumah tangga, suami istri, anak-anak Cinta kasih Tuhan bertumbuh, berkembang di sana. Supaya setiap pribadi dan keluarga itu selalu diberkati oleh Tuhan. Karena setiap keluarga selalu fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapak Tuhan yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami berbagai pergumulan-pergumulan hidup ya Bapak. Engkau juga kiranya menganugerahkan hikmat Tuhan, kemampuan untuk bersyukur kepada Tuhan dengan segala macam keadaan. Dan Tuhan berikan hikmat supaya mereka sanggup keluar dari pergumulan-pergumulan hidup itu. Kami berdoa ya Bapa untuk semua kebutuhan-kebutuhan hidup, kesehatan, ekonomi yang baik, tetapi juga dalam Pergaulan yang baik, relasi yang baik dengan sesama kami Tuhan Tuhan anugerahkan itu bagi kami Begitu juga untuk anak-anak kami Baik dalam masa pertumbuhan fisik Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan Dalam pergaulan setiap hari juga Tuhan lindungi anak-anak kami Supaya anak-anak kami tidak jatuh ke dalam berbagai penyesatan dunia ini Bahkan di dalam masa-masa pendidikan, sekolah atau kuliah Tuhan berkati semua anak-anak kami dengan kemampuan belajar yang baik Kemampuan untuk mengembangkan diri mereka Supaya suatu saat Tuhan akan memakai anak-anak kami ini untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan Bapak dalam Yesus terima kasih Bapak Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan di Jemaat GKI Peniel Kota Raja ini Pendeta, Penatua Siamas, Badan-Badan Pelayan Unsur Jemaat, Guru-Guru Sekolah Minggu Bapak, Pekerja-Pekerja Gereja, Pemain Organ, Multimedia, Tuhan Anugerahkan kami hikmat Tuhan, karunia-karunia memimpin dan melayani, supaya kami bisa melayani Tuhan dengan kesungguhan, dengan kesetiaan. Bapak dalam Yesus terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi kondisi pandemi. COVID-19 Kami bersyukur bahwa pandemi sudah menurun Sekalipun Omikron masih berkembang Tetapi Tuhan memberikan kami kekuatan tubuh jasmani kami Sehingga kami boleh mampu menghadapi COVID-19 ini Dengan penuh hikmat Tuhan Bapa dalam Yesus lindungi kami dari segala macam pencobaan Dari segala macam marah bahaya yang berat Tuhan lindungi hati pikiran kami Supaya kami tetap memuliakan nama Tuhan Terima kasih Bapak Kami berdoa untuk pemerintah kami Kami berdoa untuk presiden dengan semua Pembantu-pembantu presiden dalam kabinet-kabinetnya Kami berdoa untuk gubernur, bupati, wali kota ya Bapak Di dalam memimpin daerah Tuhan anugerahkan hikmat, kesehatan, kekuatan tetapi juga kami mohon anugerahkan juga iman, percaya, dan pengenalan akan Tuhan. Supaya mereka melayani umatmu dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Bapak. Inilah doa dan syafaat kami Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kita akhiri ibadah kita. Kita puji Tuhan dalam nyanyian rohani 80 Nyanyian rohani 80 Ayat 1 kita nyanyikan dalam keadaan duduk Ayat 2 kita nyanyikan dalam keadaan berdiri Yesus pimpinlah ke negeri bakar Dan berjalanlah di muka Kami ikut dengan suka Di perjalanan Tuhan beri iman Kita bangkit berdiri, ayat kedua Berilah kami pun Tahan bertekun Jangan kami dalam susah Mengeluh dan putus asa Jalan susah yang Jadi jalan terang jemaat Tuhan. Kembalilah dalam kehidupanmu setiap hari dan bawalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan di dalam persekutuan Roh Allah yang kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian hari ini kekal selama-lamanya. Amin Amin Amin Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai atas nama Badan Pelayan Majelis Jemaat Penel Kota Raja disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sahat Situmeang STH yang telah melayani kita dengan firman Tuhan di saat ini. Dan juga terima kasih kepada tim multimedia pemimpin puji-pujian, dan kita semua, Pak Ibu Majelis Cimat yang telah melayani di hari ini. Jadilah pelopor pemutus mata rantai pandemi COVID-19 denganlah mematuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati dan memenuhi kita semua. Shalom. Jemaat Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan menerima ibadah kita. Hiduplah dalam sukacita, dan kami atas nama Majelis Jemaat GKI Penia Kota Raja mengucapkan: "Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati." Shalom.